Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Sahabat orang. Ini saya nanam Tahun 2020 Dari Bibit katak Mini 1000 Up Sudah musim, dua musim ini Semoga Musim ini bisa lebih besar lagi Ini tidak merata Besarnya Ada yang besar jempol kaki namun ada juga yang sebesar ini sebesar ini jadi ini kurang lebih dari tumbuh sudah sekitar empat bulan jadi besarnya seperti ini segini ini dari bibit kata Mini seribu up, terima kasih sahabat orang semuanya.